Meluap selalu bahagia dan diriku tak bisa melupakanmu tapi mengapa? Tuhan cik Sungguh Peganya kamu Kau pergi Membuat aku hancur Oh sungguh neganya kamu Membuat aku hancur Oh sungguh, sungguh, sungguh, sungguh, sungguh Selalu Membuatku rindu Engkau buat